Tahu nggak kalau di soal TOEFL itu, terutama di bagian reading comprehension ada soal yang dinamakan pronoun reference questions. Nah seperti namanya, pronoun adalah kata ganti dan kata ganti itu ada banyak ya, seperti yang bisa kalian lihat di tabel-tabel ini. Tetapi ada cara yang paling mudah yang bisa kita pakai untuk menjawab soal pronoun reference question ini pada tes TOEFL khususnya bagian reading comprehension. Penasaran seperti apa? Kita mulai ya, let's start. Baik, kita langsung lihat nomor satu. Untuk nomor satu ini, pronoun yang ditanyakan adalah it Dan it ini berada di baris kedua Frasa atau kalimat yang memiliki it ini adalah It is a bright moon Ini adalah bulan yang sangat terang Nah, cara menjawab soal ini adalah dengan melihat kalimat sebelumnya Lalu, coba kita lihat subjek atau objek kalimat sebelumnya Nah, di kalimat sebelumnya Konteks bright moon kemungkinan besar mengecu pada frasa full moon, the full moon. Namun, dikarenakan full moon itu tidak tersedia pada pilihan jawaban A, B, C, D, maka kita perlu mencari kata lain yang maknanya the full moon. Apabila kita perhatikan kalimat sebelum it ini, terdapat frasa the harvest moon. Dan kalau kita perhatikan frasa sebelum the harvest moon, Terdapat has become known Juga dikenal sebagai Jadi dapat kita simpulkan The full moon tadi Juga dikenal sebagai the harvest moon Oleh karena itu jawaban untuk nomor satu adalah The harvest moon Kita lanjutkan ke soal nomor 2 Untuk soal nomor 2 ini Pronoun yang ditanyakan adalah day Day ini berada di baris kedua atau line 2 Seperti halnya soal nomor satu Kita coba lihat kalimat sebelumnya Lalu kita coba lihat subjek atau objek kalimat sebelumnya Sebelum itu, kita coba pahami dulu kalimat dengan pronoun they They can work, mereka dapat bekerja Nah, they atau mereka ini kira-kira lebih cocok dengan kata apa ya? Kalau kita lihat kalimat sebelumnya, yang paling cocok dengan makna bekerja itu adalah kata farmers atau petani karena kalau kita masukkan kata farmers ke dalam they can work Menjadi farmers can work Maknanya berterima ya Artinya petani dapat pekerja Oleh karena itu jawaban untuk nomor 2 adalah farmers Kita lanjutkan ya ke soal nomor 3 Soal nomor 3 ini pronoun yang ditanyakan adalah it Dan it ini berada di baris kedua Nah seperti biasa kita coba lihat kalimat sebelum it Kalimat sebelum it itu dimulai dari Mardi Gras sampai the early 18th century Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya Kita coba cari subjek atau objek kalimat sebelum it tersebut Lalu tentukan jawabannya Nah menurut kalian jawabannya yang mana? Ya dan jawabannya adalah Mardi Gras Karena Mardi Gras ini adalah subjek kalimat sebelum it Dan kalau kita masukkan kata Mardi Gras ke dalam kata yang memiliki it tersebut Atau kalimat yang memiliki it tersebut Mardi Gras has grown in popularity Mardi Gras telah tumbuh popularitasnya Maknanya berterima Oleh karena itu jawaban nomor 3 adalah Mardi Gras Kita lanjutkan ke soal nomor 4 untuk soal nomor empat ini, pronoun yang ditanyakan adalah day. Day ini berada di baris ke-6. Kalimat yang memiliki kata day adalah day take part, artinya mereka mengambil bagian. Nah, coba kita lihat kalimat sebelumnya. Lalu kita coba perhatikan subjek atau objek kalimat sebelumnya. Atau lebih mudahnya, coba kita pilih salah satu kata yang ada di kalimat sebelum day. Nah, coba masukkan kata tersebut ke dalam kalimat they take part. Nah menurut kalian jawabannya yang mana? Ya dan jawabannya adalah B tourist karena kalau kita masukkan kata tourist ke dalam kalimat they take part menjadi tourist take part atau turis mengambil bagian itu menjadi makna frasa yang berterima Oleh karena itu, jawaban untuk nomor empat adalah B Theories Jadi, apakah gitu aja cara jawabnya? Untuk lebih jelasnya, kita coba latihan soal lagi ya Dan memang benar, cara menjawab soal pronoun reference ini adalah semudah seperti yang kita lakukan sebelumnya Nah, coba kita buktikan kembali dengan mengerjakan soal nomor lima ya Oke, okay, di soal nomor lima ini Pronoun yang ditanyakan adalah They dan day ini berada di baris ketiga. Kalimat yang memiliki pronoun day adalah day are based on a select group of stocks and bonds. Mereka berdasarkan sekelompok saham dan obligasi. Seperti biasa, coba kita lihat kalimat sebelumnya. Di kalimat sebelumnya, coba kita temukan subjek atau objek yang terdekat dengan day. Nah, subjek atau objek yang terdekat atau kalimat yang terdekat dengan D adalah These statistics are known as the Dow Jones average nah, dari kalimat ini, coba pilih salah satu kata Yang kalau dimasukkan ke dalam kalimat They are based on a select group of stocks and bonds Makna kalimatnya menjadi berterima Atau, coba tentukan subjek kalimat tersebut yang mana Menurut kamu, jawaban yang benar yang mana? Ya, dan jawabannya adalah B, this statistics Kalau kita masukkan di statistics ke dalam kalimat dengan pronoun they This statistics are based on a select group of stocks and bonds Statistik ini berdasarkan sekelompok saham atau obligasi Makna kalimat tersebut berterima dan benar Oleh karena itu, jawaban untuk nomor 5 adalah B Soal nomor 6 Soal ini menanyakan pronoun it di baris ke 8 Nah, kalau kita lihat Kalimat dengan pronoun it adalah It is often used by an investor Ini seringkali digunakan oleh investor Sekarang coba kita lihat kalimat sebelumnya Di kalimat sebelum it ini Berarti dimulai dari kata probably Dan berakhir sampai industrial average Coba kamu lihat Kira-kira kata mana Yang kalau ditempatkan ke dalam kalimat It is often used by an investor akan menjadi kalimat yang benar dan berterima Ya, dan jawabannya adalah A The industrial average karena kalau kita masukkan frasa ini ke dalam kalimat dengan pronoun it The industrial average is often used by an investor artinya rata-rata industri ini seringkali digunakan oleh investor Kalimat ini berterima dan benar. Oleh karena itu, jawaban nomor 6 adalah A. Dan itulah cara menjawab soal pronoun reference questions pada TOEFL khususnya pada bagian reading comprehension section. Kalau kalian ingin tahu cara menjawab soal-soal lainnya pada TOEFL, kalian bisa cek video saya yang ini Dimana kamu bisa tahu cara menjawab soal-soal lainnya pada TOEFL. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. My name is Andrian and I'll see you around. Bye-bye.